Hai hai teman-teman bertemu kembali di channelnya Dapur Nini, Cementri Rasa bahagia adalah anugerah dari sang maha kuasa yang patut kita rawat dan kita jaga Seperti halnya hubungan dengan alam semesta dan manusia merupakan rangkaian di dalam kehidupan yang tak bisa kita abaikan Dan rempah-rempah yang setiap hari kita olah menjadi simbol bahwasannya mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dalam perjalanan kehidupan. Halo geng, Assalamualaikum. Bingung mau pesan box yang enak dan terjangkau untuk acara-acara kalian? Entah itu acara kantor, acara ulang tahun, maupun acara-acara yang lain? Nah, solusinya ada di DNC. Dapur Mini Cementering Untuk teman-teman yang juga mencari nasi tumpeng Di Dapur Mini Cementering ini juga menyediakan beberapa nasi tumpeng ya teman-teman Dan yang tidak kalah pentingnya Di Dapur Mini Cementering ini teman-teman bisa request menu sesuai keinginan teman-teman Dan yang pasti dengan harga terjangkau Ini masih kolaborasi serasi dengan tema cinta tertambat di saat. Di menjadi momen yang membahagiakan bagi sebagian besar orang karena hari tersebut menjadi penanda bertambahnya usia sekaligus berbahagia lantaran di usia tersebut ia ya masih diberikan kesempatan hidup maka tidak sedikit orang yang merayakan ulang tahunnya bersama sanak saudara dan kerabat terdekat berbagi kebahagiaan dan teman-teman di perayaan kali ini Menu DNC adalah bancakan dengan nasi cangkedong. Marilah kita persembahkan untuk sahabat kita yang kini sedang berbahagia. Siapakah gerangan? <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Titi Ahmadi England Atau keluarga Doraemon Juga keluarga Teletanis Mau mengucapkan ulang tahun untuk Kucuk Atau Kacuk Atau Kak Suneo Ucapannya Semoga umur Murah rezeki Sukses segala Usahanya Dan Selalu sehat Buat Bahagia bersama keluarga, juga selalu sukses dalam segala usahanya. Mantap, kerja keras, selalu mendapatkan hasil yang me hasil yang menakjubkan, amin. Yang umur semua kami selalu sayang sama Kak Combrang, Kak Suneo atau Kak Bang Ucup Laso, amin. Ya Robbal Alamin. Ucapkan Selamat ulang tahun kepada Bang Ucup Semoga dengan umur yang bertambah Membuat Bang Ucup menjadi lebih bijaksana lagi Lebih baik hati lagi Dan teman-teman akan terus bertambah Karena kebaikan Bang Ucup Sukses terus buat channelnya Bang Ucup Salam dari Kalimantan Bukan emas berlian, bukan permata yang akan kuberikan untuk dirimu, hanya sebuah lagu yang sederhana. Sebagai persembahan ulang tahunmu Semoga kau terima Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nin dari Dapur Nini Mentering mengucapkan Selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu Untuk sahabatku tercinta Sahabatku terkasih, sahabatku tersayang, dan sahabatku yang paling menyebalkan di dunia ini Hanya kamu yang menyebalkan Semoga engkau selalu diberikan keberkahan, selalu dalam lindungannya Amin, Ya Robbal Alamin Selamat ulang tahun, Oncom, Gonro Tambah dan tua selalu Tambah tua Terima kasih Hadirkan channel Semua selalu Di udara dan di Lautan Amin Persembahan dari kami, semoga berkenan dan menghibur. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalam, bye.